belakang kita ini tes satu satu bagus suaranya ah itu yang penting itu <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, al-Ladhi Rasulahu bil huda wa diniil kullih, wa kafah billahi shahida, wa ashhadu la wa la wa ashhadu anna Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul khalaqakum min nafsi wa Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basta minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa takullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhalladina amanutakullahu. Wakulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wajakhfil lakum dunubakum. Waman yud'illaha wa rasulah. Wa kudafaza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadisi kitabullah. الهجي, بدعه. بدعه دلالة. دلالة para hadirin jamaah magrib ya alhamdulillah di malam hari ini Kembali kita duduk bersama di dalam masjid ini Yang mana duduknya kita ini bukan hanya sekedar duduk Tetapi perlu kita ketahui bahawa Apabila kita duduk di sini Dalam rangka untuk menunggu solat berikutnya Maka itu ganjarannya sangat besar Tentu bagi siapa yang mengetahuinya Dan yang punya niat untuk menunggu solat berikutnya dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muttafaqun alaih itu Al-Imam Al-Bukhari dan Al Imam Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa apabila seseorang itu dia berwuduk di rumahnya kemudian dia keluar menuju masjid syaratnya apa dia berwuduk di rumahnya dengan sempurna dalam kondisi dia berbunduk ini, dia menunjuk ke masjid, niatnya dia untuk sholat, dan tidaklah hanya membuat dia keluar, menunjuk ke masjid tersebut, kecuali untuk sholat, kecuali langkahnya ini kata Rasulullah, akan dihitung, satu langkah digugurkan satu dosa, dan diangkat satu derajat. Mau kita lalaikan ini. Satu langkah kakinya, itu digugurkan satu dosa dan diangkat satu derajat. Kira-kira kalau derajat ini berbentuk materi, saya yakin tidak ada jamaah sini yang mau meninggalkannya. Tidak ada. Anggaplah dikasih saja seribu, satu langkah. Misalnya kalau kamu melangkah satu langkah ke masjid, tapi dalam keadaan sudah berbuduk di rumah, digugurkan hutangmu seribu, dikasih kamu uang seribu. Kalau dua langkah, digugurkan hutangnya dua ribu, dikasih berapa? Uang dua ribu. Kalau 100 langkah, berapa dia dapat? seratus ribu dapat keutamaannya, digugurkan seratus ribu hutangnya dia. Kalau seribu kali, satu juta. Kalau lima kali sehari semalam, bisa cicil motor. Tapi jangan mencicil ya, itu bikin hutang itu. Bikin pusing, tidak bisa tidur. Saya ingatkan ini Kalau bisa tidak cicil jangan memang Karena cicil itu banyak ribanya masalahnya Itu yang tidak berkah Baru belum lagi lunas sudah terjual Ditarik sama dealer, Selesai urusan. Nah ini lihat ya Andaikan berwujud materi begitu Tentu tidak ada yang mau meninggalkannya Tapi kata Rasulullah Dia melangkah Dengan satu langkah ini Digugurkan satu dosa Dan diangkat satu derajat Terus dia melangkah ke mana? Menuju ke masjid, Hatta ada khulal masjid. Tanpa, apa hati ada ya khulal masjid sampai dia masuk ke dalam masjid. Nah, itu tadi dicatat terus langkahnya. Sampai di pintu masjid, masuk dia masjid. Nah, itu lain lagi urusannya. Kemudian kata Nabi saw, "Wahid ada khulal masjid, karena fasilatim maka netisolatuhiyatashibuh. Maka apabila dia telah masuk dalam masjid, maka dia terus menerus dihitung solat." Sepanjang dia menunggu sholat berikutnya Itu yang dia inginkan Sepanjang dia menginginkan sholat berikutnya Maka terus menerus dihitung dia sholat Ini yang kita harapkan Kita duduk di masjid ini Kita menunggu sholat isya Berapa lama? 40 menit kurang lebih Bayangkan itu dihitung sholat terus kita Kalau 40 menit ini kita sholat terus Sholat terus Sholat terus Berapa rakaat? Banyak ini keutamaan yang besar yang kadang tidak disadari oleh orang-orang yang cinta dunia. Ketika salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah di pasar sana dia. Makanya kata orang, Salam keduanya di sana. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Di situ dia? Sudahlah. Di situ tempatnya dia. Harusnya ketika dia salam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Lihat. Ada keutamaan lebih. Setelah dia salam. Wal ala fi malaikat terus-menerus berselawat kepada dia Kepada salah seorang dari kalian Sepanjang dia di tempat duduknya yang dia sholat tadi Ini juga banyak kita lalaikan ini Para malaikat terus-menerus berselawat kepada dia Sepanjang dia masih di tempat duduknya yang dia sholat kalau dia sholat di sini tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetap di situ, jangan bangkit, pindah pantatnya ke belakang. Ah ini sudah hilang ke taman ini, mendapat selawat dari malaikat. Ya kalau hanya sekitar dia mau bersila mundur sedikit, nak masalah, ya jangan orang disingkirkan, pindah kok. Saya mau di sini, itu tidak bisa juga. Ya sudahlah dia duduk boleh bersila mundur sedikit, ya tapi ingat itu syarat pertamanya. Dia masih di tempat duduknya Satu Yang kedua kata Nabi SAW, apa? Yang kedua Ini akan mendapat Salawat dari malaikat ini tadi Ya Malaikat itu berkata Allahumarhamhu, Allahumakfirlahu, Allahumma makhfirlahu alaih Berapa selawatnya malaikat kepada dia? Tiga Ya Allah rahmati dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah, berikan tobat kepada dia Tiga ini doa malaikat ini Malaikat itu bukan makhluk sembarang makhluk Dia makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Tidak pernah dia luput di dalam menunaikan perintah Allah Tidak pernah dia bermaksiat Bagaimana kalau dia mendoakan kita Didoakan Ya Allah, rahmati dia Ya Allah, ampuni dia Ya Allah, berikan tobat kepada dia Apa maknanya? Rahmati dia, jaga dia Ampuni dia, dosa dia yang telah berlalu. Berikan tobat kepada dia, itu supaya waktu yang akan datang, dia tidak terjatuh lagi di dalam perbuatan do, dosa. Itu namanya tobat. Jelas ya? Ini tiga ini kata Nabi, sepanjang dia di tempat duduknya dia. Kemudian apa lanjutannya? Malam yu'zi fihi, malam yu'zi fihi. Sepanjang dia tidak mengganggu padanya, dan sepanjang dia belum berhadas makanya kesimpulannya kalau ingin dapat doa malaikat itu tiga harus terpenuhi yang pertama masih di tempat duduknya yang kedua dia belum mengganggu maksudnya mengganggu ini dia belum berbicara-berbicara dulu eh apa kabarmu ini gimana hutamu belum bayar ah ini sudah selesai urusan tidak dapat doa malaikat tapi harus syaratnya yang pertama apa? tapi di tempat duduknya yang kedua dia belum mengganggu. Dan yang ketiga, dia belum berhadas. Belum berhadas ini, Hadas ini maknanya dua. Dia belum batal sholatnya atau dia tidak melakukan perkara yang tidak dituntunkan. Kalau dapat ini tiga ini, kita jaga, maka kita dapat ini doa malaikat, doa rahmat, pengampunan, dan apa? Diberikan tobat kepada kita. Apalagi di duduknya kita ini, niat kita menunggu sholat berikutnya. Nah ini sudah boleh kita berpindah. Walaupun kita sudah berpindah. Ya tapi tidak merokok di dalam masjid ya. Mengganggu itu. Tidak merokok. Dia duduk boleh dia duduk. Sambil mendengar ilmu. Niat dia menunggu sholat berikutnya. Ah ini dihitung sholat terus menerus. Masya Allah. Sebab kalau orang membuat bau-bauan di dalam masjid itu malaikat. Terganggu. Apa yang mengganggu anak cucu Adam kata Rasulullah. Itu seperti orang yang makan bawang ya, kata Nabi Jangan masuk di masjid kami, jangan dekati masjid kami, kata Nabi Apa-apa yang anak Adam terganggu, malaikat juga terganggu Makanya kalau dalam masjid, mohon maaf jamaah sekalian, jangan merokok Apalagi masjid kita kan ber-AC toh Nah, tapi bukan hanya masalah AC-nya Tapi ini masalah larangannya itu, mengganggu orang lain Jelas ya? Baik, jadi ini kalau kita dapat keutamaannya Ini baru saja kita duduk, apalagi kita duduk ini Berniat menunggu sholat berikutnya Bersamaan dengan itu kita berniat dan mendengarkan ilmu di dalamnya. Kita berada di taman dari taman-taman sorga. Yang mana majelis ilmu itu kata Rasulullah. Raudatun menriadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman sorga. Itu hebatnya dia. Bersamaan dengan itu. Kutaman yang lainnya disebutkan orang berkumpul. Dalam rangka untuk membaca kitab Allah. Saling mengajarkannya. Maka akan turun rahmat Allah kepada mereka. Jelas ya, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Para malaikat itu akan berkeliling mengelilingi mereka dan meneduhi mereka dengan sayap-sayapnya, serta mendoakan kepada mereka dengan rahmat dan pengampunan pula. Dan bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji-muji mereka, disebut-sebut di sisi para malaikatnya. Itu dibanggakan orang-orang yang duduk belajar. Kan, itu kata Rasulullah. SAW, Orang yang duduk belajar berada di majelis ilmu, itu teman duduknya tidak akan merugi. Ini ada hadisnya orang itu mencari temannya, dia berlalu saja. Dia lihat temannya duduk bermajelis ilmu, dia sekedar duduk menunggu. Nah, ini juga teman duduknya ini tidak akan merugi kata Nabi. Padahal dia sekedar duduk, apalagi memang kita duduk dalam rangka untuk mendengarkan ilmu ini. Paham ya? Itu saya katakan tadi, andaikan yang seperti ini berbentuk materi zaman sekalian. Tentu tidak ada yang akan meninggalkannya. sinilah dibutuhkan keyakinan. Dibutuhkan keyakinan. Dibutuhkan amalan. Dan pembiasaan di dalam mengamalkannya. Baik, Kemudian perlu diketahui bahwa materi kita di malam hari ini. Yaitu tentang hakikat kehidupan manusia. Nah, ini yang diberikan kepada saya. Hakikat kehidupan manusia itu bagaimana? Karena sebagian manusia itu menganggap bahwa dia hidup hanya sekedar hidup. Hidup dia bisa makan, dia bisa bekerja, dia bisa mendapat hasil, dia banggakan kehidupannya. Sudah cukup bagi dia. Itu anggapan sebagian manu manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman di dalam Al-Qur'an apa hasibatum an nama kala Wa an nakum turjaun. Kata malikul hakka la ilaha illahu. Maka Allah swt berfirman, apa hasibatum? Apakah kalian itu mengira bahwa kalian hidup di dunia ini hanya diciptakan begitu saja? Wa an nakum ilai nala turjaun. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ini Allah tanya, tapi pertanyaan bentuknya mengingkari. Kalau ada yang berpemikiran seperti itu. Ini dalam bahasa Arab disebut, apa? Istifham, ingkari. Dia bentuknya pertanyaan, tetapi bentuknya mengingkari. Maka Allah tanya, Apa khasibatum? Annamah abatha? Apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan begitu saja? wa dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami artinya kalian diciptakan begitu saja kalian makan cari kehidupan bersenang-senang mati selesai urusan itu namanya diciptakan begitu saja paham ya dan tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya fata'alallahul malikul haqq Maha tinggi Allah, penguasa yang sebenarnya. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang berprasangka bahwa hidupnya di dunia ini hanya hidup begitu saja dan tidak akan dikembalikan kepada Allah. Makanya di dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 3 Sabul, insanu ayat sudah? Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja? Sudah. Itu artinya dibiarkan begitu saja. Kalau sudah ada, selesai urusan. Biarkan saja. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Maka kata Imam As-Syafi'i, Sudah. Itu maknanya, Layunha wa layu'mar. Mereka tidak dilarang dan tidak diperintah. Jadi apakah manusia itu dihidupkan begitu saja, kemudian tidak ada perintah, tidak ada larangan, kemudian tidak ada kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, jamaah sekalian. Kita hidup di dunia ini itu ada maksud tertentu Allah mengadakan kita. Dan bersama dengan itu kita pasti akan dikembalikan kemana? Di akhirat nanti berjumpa dengan Allah. Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Maka di situ hanya ada dua jalannya. Kalau kamu tidak sorga, Maka pasti neraka. Makanya hakikat hidup kita di dunia ini, Hanya satu tujuannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adhariyat, Ayat ke-56, Dan tidaklah saya menciptakan jin, dan tidak pula saya menciptakan manusia. Asalnya apa di sini? Tidak ada penciptaan jin. Tidak ada juga penciptaan manusia. Illa. Untuk apa? Kecuali. Liak buduni kata Allah. Kecuali hanya agar mereka itu beribadah kepadaku. Asalnya Allah tidak ciptakan jin. Dan tidak ciptakan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku kata Allah. Makanya ketika manusia sudah tercipta, ada dia, dan demikian pula jin itu sudah tercipta, ada dia di muka bumi ini, maka maksud tujuan ini harus terlaksana. Maka kapan dia tidak melaksanakan tujuan dia dicipta ini, dia akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya pasti kembali, hanya di situ nanti dia akan dihisap. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan kehidupan yang dia lewati sampai dia meninggal dunia. Ini akan dia pertanggungjawabkan ini. Karena itu kata Fudail bin Iyad. Kita keluar dari rahim ibu menuju dunia ini mudah. Sebab kita tidak membawa apa-apa. Tetapi kita keluar dari dunia ini menuju negeri akhirat. Ini perkara yang sangat berat. Sebab apa yang kita lewati dari kehidupan dunia ini. Sedetik demi sedetik. Sehari demi sehari. Sebulan demi sebulan. Tahun demi tahun, maka yang kita lewati di sini, semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Itu yang berat kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia sakit menjelang kematiannya, dia menangis ketika merasa bahwa dia ini akan meninggal dunia, maka dia betul-betul menangis. Ketika itu ditanya dia, kenapa engkau menangis? Kata beliau, saya menangis bukan karena saya berpisah dengan dunia ini. Tetapi saya menangis karena perjalanan itu masih panjang. Karena perjalanan itu masih masih panjang. Setelah kematian. Dan saya tidak mengetahui saya berada di jalan yang mana. Apakah saya jalan yang saya lewati nanti setelah kematian saya, saya selamat. Sehingga masuk surga Atau? Saya celaka sehingga saya masuk neraka. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah. Anhu. Dan demikian pula sahabat yang lainnya Utsman bin Affan. Ketika beliau berada di kubur, maka beliau menangis dengan betul-betul menangis. Usman bin Affan, sahabat yang ketiga mulia. ya, yeah? Beliau menangis ketika berada di kubur. Melihat kubur beliau menangis. Dengan betul-betul menangis. Sampai basah jenggotnya beliau. Maka yang bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Engkau diingatkan dengan sorga dan neraka engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau berada di kubur, engkau menangis, bahkan dengan betul-betul menangis sampai basah jenggot beliau." Apa kata beliau? Demikianlah yang mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-qabru awalu manazilil akhirah." Kubur ini adalah awal perjalanan menuju negeri akhirat. Awal perjalanan menuju negeri akhirat. Maka siapa yang dimudahkan itu maka dia akan selamat. Tapi kalau dia berat setelah meninggalnya ini di kuburnya. Maka perjalanan selanjutnya akan lebih berat lagi. Ketika dia dibagitkan di padang mahsyar. Dia akan dijemur di bawah matahari. Ketika dia dihisap. Kemudian ditimbang amalannya. Mana yang lebih banyak yang baik dan buruknya. Ketika didatangkan catatan amalnya. Tidak ada satupun dan sekecil apapun yang dia dilakukan kecuali semuanya tercatat. Dan tidaklah dia kehausan di situ kecuali pasti menginginkan minum. Maka di telaga nabi. Telaga nabi akhirnya bersumber dari sungai al kausar yang dari sorga. Airnya lebih putih daripada susu. Gelas-gelasnya itu bagaikan bintang-bintang di langit. Maka orang yang minum di telaga Nabi satu teguk saja maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tapi ingat, tidak semua orang bisa minum di situ. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada orang yang datang mau minum, diusir oleh malaikat. Suruh pergi, suruh pergi. Maka Nabi mengatakan ummati, ummati. Terdengar suara menyeru, sesungguhnya engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Sepeninggal Nabi mereka melakukan apa yang Nabi tidak tuntunkan. Ini juga hadis menunjukkan kepada kita ketika Nabi telah meninggal dunia dia tidak mengetahui keadaan kita di dunia ini. Jelas? Ya. Yeah. Makanya kalau kita minta Ya Rasulullah berisai. Tidak akan bisa. Sebab ini hadisnya jelas. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Setelah Nabi kita meninggal dunia. Dia tidak akan mendengar. Makanya di sini lihat orang ini diusir. Setelah mendengar ini, Nabi pun mengusir mereka dari telaganya. Lalu bagaimana lagi kalau kita dihadapkan dengan jembatan yang dipasang di atas api neraka? Lebih tipis daripada mata pedang. Lebih halus daripada rambut. Di sampingnya ada pengait-pengait seperti mata pancing. Maka di sini ada yang melewatinya bagaikan kilat. Nah, itu sesuai amalannya itu. Ada yang melewatinya bagaikan berlari kencangnya kuda Ada yang melewatinya bagaikan orang berlari Ada yang berjalan cepat Ada yang berjalan, ada yang merangkak dan ada yang tenggelam Jatuh dalam api neraka Ingat api neraka itu dalamnya zaman sekalian tidak bisa diukur Tidak nah, bisa diukur Sebab Nabi ketika pernah duduk bersama sahabatnya Tiba-tiba terdengar suara jatuh Suara jatuh, benda berat Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa tadi? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah suara batu yang dijatuhkan dari muaranya neraka sampai di dasarnya ikutan Nabi sejak 70 tahun yang lalu. Ini ingat, neraka itu pasti penuh. Neraka itu pasti penuh. Orang yang melewati sudah jembatan ini pun tidak langsung masuk surga. Masih ada proses. Jelas ya Nah ini perjalanan yang panjang ini Itu yang ditangisi oleh Abu Hurairah Dan itu juga yang membuat menangis Utsman bin Affan Saya tidak mengetahui jalan mana saya berada Makanya ketika melihat kubur Langsung Utsman bin Affan menangis dengan betul-betul menangis Karena itulah Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita Ketika dikubur Kata beliau atau Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab berkata, "Bimislihada faa Semisal dengan ini, ketika itu mengubur seseorang. Selesai orang itu dikubur, maka Umar bin Khattab berkata, "Bimislihada." Semisal dengan orang yang dikubur inilah, faa Kalian harus bersiap-siap, harus mempersiapkan bekal kalian. Jelas. Karena hakikat hidup kita di dunia ini hanya sementara, tidak selama lamanya kita hidup. Karena itu Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa tadi? Hanya untuk satu tujuan. Wa ma khulatul jin wal insa illa liya Dan tidaklah saya menciptakan jin kata Allah. Tidak pula saya menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Allah tidak ciptakan kita sia-sia begitu saja seperti binatang. Diciptakan, terserah biar ibunya juga dia gauli, saudaranya dia gauli, tetangganya dia gauli. Karena binatang itu mati menjadi tanah. Karena dia diciptakan hanya sebagai sarana untuk kehidupan kita, melaksanakan tujuan kita dicipta di muka bumi ini. Dan itu Allah utus para nabi dan para rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Allah ciptakan sorga. Allah ciptakan neraka. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka apa ini? Dalam rangka agar terciptanya kita di muka bumi ini, itu mewujudkan tujuan kita dicipta beribadah kepada Allah, itu supaya terlaksana dengan baik. Makanya Allah ciptakan kita binatang. Bisa ditunggangi, bisa dimakan. Kalau habis makan cocok kuat lagi dia sholat. Harusnya begitu. Iya, harusnya. Dia diberikan fasilitas oleh Allah SWT. Kebunnya berhasil. Harusnya dia semakin bersyukur. Muncul lagi ibadah yang lainnya ibadah zakatnya dari zakat pertaniannya ibadah sodakohnya yang semua ini dia persiapkan untuk dirinya di mana negeri akhirat kan itu al-hasan al-basri ketika ditanya kenapa engkau bisa zuhud terhadap dunia zuhud itu artinya kalau dari perkara dunia ini yang boleh kita tambah dari perkara yang boleh kita tambah lagi tapi dengan menambahnya ini tidak akan menambah kebaikan kita di negeri akhirat Maka dia tinggalkan menambah perkara-perkara yang boleh di dunia ini Itu disebut zuhud Paham? Kalau dia punya uang dia beli satu motor Cukup sudah Cukup ya Tapi keluar NMAX baru dia beli lagi Nggak apa-apa uangnya dia sendiri Asal jangan ngutang Nggak apa-apa Ada lagi model baru PCX misalnya Dia beli lagi Nggak apa-apa Kan uang dia sendiri tuh. Dia tidak ngutang, dia tidak menipu. Dia punya uang. Asalnya boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Hanya saya tanya. Kalau dia sendiri yang dia pakai itu berapa biji? Satu kali pakai. Satu. Hah? Sekarang dia tiap hari mau menuju kemana pakai motor? Hanya dipajang-pajang saja. Ingat, semakin kita tambah ini perkara yang boleh, semakin bertambah pula hisapnya. Itu masalahnya. Semakin dia tambah ini, semakin bertambah pula hisapnya. Ketika ini tidak menambah kebaikan dia di negeri akhirat, dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Paham? Ketika Hasan al-Basri ditanya, kenapa engkau bisa zuhud terhadap dunia? tunggu katanya, saya mengetahui bahwa rezeki saya tidak mungkin akan diambil oleh orang lain. Maka saya tenang dengannya. Arti yang pasti rezeki saya, rezeki saya akan datang. Dan saya mengetahui betul, kata beliau, ilmu saya terhadap sesuatu tidak mungkin diamalkan orang lain. Makanya saya semangat mengamalkannya. Perhatikan, kita tahu ilmu tentang sholat kan? Kewajiban setiap muslim dan muslimat. Kita tahu ilmu tentang sodakoh kan? Siapa yang berosodakoh dapat pahala kan? Ya, kita tahu ilmu tentang Berbuat baik kepada orang dapat pahala, kan? Ini ilmu kita seperti ini tidak mungkin diamalkan oleh orang lain. Makanya, kalau kita ingin dapat kebaikannya, kita semangat mengamalkannya. Makanya, kata Hasan Al-Basri, "Saya mengetahui betul, tidak mungkin ilmu pengetahuan saya itu diamalkan oleh orang lain. Makanya, saya semangat mengamalkannya." Makanya, ketika kita mengetahui tujuan kita dicipta hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kamu hidup sampai kamu meninggal dunia, apakah terwujud tujuan kamu dicipta? Kalau tidak, itu urusan kamu dengan Tuhan. Paham? Sekarang kita urai sedikit ini. Karena tinggal sedikit waktunya. Apa itu ibadah? Kadang sebagai manusia muncul pikirannya dengan akal-akalan. Wah, wow, begitu Ustaz. Kalau kita hanya dicipta untuk beribadah kepada Allah, jadi kita nak cari makan. Tidak boleh beristri. Ha? Tidak boleh berkebun. Tidak boleh ini dan itu. Ha, ini pikirannya seperti itu. Maka kita harus mengetahui apa itu maksud dari ibadah. Ibadah itu, kata Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardhahu minal aqwali wal af'ali al wal batinah perhatikan baik-baik definisinya ini ibadah itu adalah ketika disebut ibadah, ini ibadah kan apa itu ibadah? ibadah itu adalah sebuah nama sebuah sebutan untuk apa? sebuah sebutan untuk segala perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi ini sebutan Ketika ada sesuatu yang Allah cintai, ketika ada sesuatu yang Allah ridhoi, itu ibadah. Baik dari ucapan-ucapan ataupun dari perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka kapan ucapan kita ini berada di atas ridho Allah dan kecintaan Allah, maka itu ibadah. Kapan perbuatan kita ini berada di atas kecintaan Allah dan keridhoan Allah, itu ibadah. Paham? Jadi ibadah ini masuk segala perkara yang kita lakukan di dunia ini hanya saja kita mengetahui perkara itu Allah cintai dan Allah ridhoi bagaimana itu kembali kepada agama Allah itu kuncinya berilmu di situ mengilmuinya sebab Allah berfirman apa warodi itu lakumul Islam Madina saya ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian Apa itu agama yang kita berjalan di atasnya Tunjuk kehidupan kita Karena itu ketika ada sesuatu yang diperintahkan Itu pasti Allah cintai dan Allah ridhoi Maka itu ibadah Ketika ada sesuatu yang Allah larang Meninggalkan larangan Allah Pasti Allah cintai dan Allah ridhoi Nah untuk mengetahui banyaknya ibadah inilah Butuh kita mempelajari ilmu agama ini Sekarang apa yang paling Allah cintai dan Allah ridhoi? Tidak usah banyak-banyak. Kita cari dulu ibadah yang paling pokok. Itu dulu kita ketahui dan kita amalkan. Kita pelajari dengan baik. Ketika kita mengaku diri kita muslim. Kamu ditanya, kamu apa? Agama muslim. Ya, muslim. Ketika kamu muslim, berarti ada keharusannya. Islam ada berapa rukunnya? Ada lima kan? Iya. Yeah. Makanya kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima tiang Lima ini yang menjadikan Islam kita itu tegak Kapan dia hilang salah satunya Apalagi hilang kelima-limanya Masih bisa dikatakan bangunan yang bisa tegak Cuma orang-orang yang begitu ketika dikatakan Kamu itu tidak Islam lagi Pasti tidak marah itu Pasti kan? Tapi ini bagaimana ceritanya? Dua kalimat syahadat diakui, La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini rukun pertama ya. Rukun pertama terkandung dua. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Rukun yang kedua, Muhammad Rasulullah. Kita enggak, jangan dulu beralih ke rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Rukun pertama dulu saya tanya. Ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembah yang berada disembah kecuali Allah, ini sudah terwujud atau belum? Ketika kita bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, ini sudah terwujud atau belum? Ini, ini, ini. Mewujudkan dua perkara ini, itu yang menyebabkan yang lainnya itu akan diterima mewujudkan dua perkara ini sehingga kita dinamakan muslim. Dua kalimat sahadat kan? Ketika dia bersaksi, La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa maknanya? Artinya, kita mengakui betul di dunia ini tidak ada satupun yang berhak kita tunduk. Kita berharap, kita takut, kita agungkan dia yang kita ibadahi dia, kecuali Allah saja. Makanya segala bentuk ibadah hanya untuk dia. Kita sholat, ini rukun kedua nanti, hanya untuk dia. Karena dia dan untuk dia. Kita harapkan balasan dari dia. Kita berzakat, itu karena dia, untuk dia. Kita harapkan pahala dari dia. Kita puasa di bulan Ramadan, karena dia, untuk dia. Harapkan pahala dari dia. Kita berhaji. Hati-hati di sini banyak gagal juga. Ya yeah. di kampung saya itu kalau pakai songkok putih orang bilang, aidau stakau itu belum haji kok pakai songkok putih. Makanya ada suatu tempat itu pernah saya datang di situ tinggal satu bulan ceramah di situ. Lalu ada seorang ustadz menyinggung kita itu orang-orang yang di masjid sana yang pakai cipok-cipok -cipo itu itu batal itu puasanya dia bisa-bisa di mimbar dia ceramah di bulan Ramadan. Kenapa batal puasanya mereka? Karena mereka itu orang-orang pendusta. Iya. cuma saya waktu itu tidak temui Ustaz itu saat itu. Tidak ketemu dia. Saya malas ketemu dia. Kenapa? Sebab katanya mereka itu dusta. Apa dustanya mereka? Mereka pakai cipok-cipok padahal dia belum haji. Itu dustanya dia. Apa urusan ini dengan haji? Itu zaman dulu, zaman sekalian. Tidak ada pengiriman itu dari luar negeri, itu songkok-songkok begini. Makanya, kalau orang berhaji, dia saja yang bisa beli. Itu masalahnya sekarang. Itu songkok dari Pakistan, songkok dari India, songkok dari Mesir, ada semua di Indonesia. Berkurmanya juga ada, madu Yaman juga ada. Kalau diminum satu sendok, langsung kuat. Itu ada yang kirimkan sudah itu karena mudahnya itu pengiriman sekarang. Ini songkok begini banyak sekali dijual di pasar. kan dulu kan karena susah itu pengiriman, ya kita kan bikin songkok hitam begitu. Dia katakan dusta itu mereka itu, dusta haji, makanya batal puasanya. Saya ketawa saja mendengar ini. Itu ada terjadi begitu. Paham ya? Jadi, ibadah itu Mas sekali karena Allah kita lakukan. Jadi memang kita melakukan ibadah itu didasari karena Allah. Untuk Allah, kita harapkan betul balasan dari Allah. Itu ibadah. Ini lima ini, lima ini. Perhatikan baik-baik ini. Yang pertama ini ketika kita saksikan La ilaha illallah. Tidak ada sesemain yang berakadis semua kecuali Allah. Kita tunduk ketika kita minta rezeki hanya kepada dia. Kita bertawakal hanya kepada dia. Demikian pula kita bersodakoh karena dia. Demikian pula kita berharap hanya kepada dia. Kalau kita sakit minta kesembuhan hanya kepada Dia dari Dia itu kesembuhan karena itu Nabi Ibrahim as dikenal dengan Bapak Tauhid ketika dia sakit dia katakan apa Wa idamaritu fahuayaspin jika saya sakit dialah Allah yang menyembuhkan saya paham ini yang pertama ini rukun pertama ini baru setengah ini setengah nanti setengah ini Betul tidak, kita rukun kedua? Apa yang kedua ini dari syahadat? Yang pertama kan terbagi dua, ya, menyaksikan bahwasanya Rasulullah itu Muhammad sebagai rasul. Rasul itu utusan, dan itu kata para ulama, ketika dia akui Muhammad sebagai Rasulullah, harus terpenuhi padanya empat perkara: mentaati segala yang boleh perintahkan. Ah, ini masalah di sini: mentaati segala yang boleh perintahkan. Ketika datang perintah dari Nabi, jelas hadisnya kita taati atau tidak? Ini yang pertama ini. Yang kedua, keharusannya membenarkan segala yang Nabi beritakan. Kalau ada berita dari Nabi melalui hadis yang sahih, harus kita benarkan. Yang ketiga, meninggalkan segala yang Nabi larang kita darinya atau yang Nabi celah kita darinya. Dan yang keempat, tidak boleh kita melakukan satupun ibadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini kalau terpenuhi ini baru rukun yang pertama. Nah, muslimlah kita. Makanya syarat diterimanya ibadah itu tiga. Keislaman, keikhlasan, dan sesuai dengan petunjuk nabi ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua salat. Ini tadi syaratnya. Zakat ini tadi syaratnya diterima. Puasa itu juga syaratnya. Haji itu juga syaratnya. Keislaman karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Paham ya? Karena itu jangan sekali perhatikan. Ini ibadah yang dalam rukun Islam. Tinggal dua menit. Kemudian, ibadah itu bisa mencakup seluruh perkara dalam kehidupan kita. Apa yang Allah perintahkan, itu ibadah. Karena di dalam perintah ada apa? Ada keridoan kan? Ada kecintaan Allah kan? Ingat, setiap yang diperintahkan, pasti dicintai dan diridoi. Maka itu ibadah. Setiap yang dilarang, kita tinggalkan larangan. Maka meninggalkan larangan, Itulah kecintaan Allah dan keridoan Allah Misalnya ada minuman keras membuat mabuk Dilarang dalam Al-Quran Kita tinggalkan, tidak mabuk-mabukan Berarti kita ibadah atau tidak? Ibadah Di dalam Al-Quran ada perintah untuk menutup aurat Ketika kita tutup aurat kita Itu Allah cinta dan Allah ridho atau tidak? Allah cinta dan Allah ridhoi Berarti itu ibadah Ibadah Wanita pakai jilbab itu Dia beribadah terus Ketika dia jalan dari rumahnya ke pasar Sampai pulang ke rumahnya lagi Baru dia copot jilbabnya Itu ibadah Ibadah Tapi kalau kita pergi ke pasar Lihat yang putih-putih Apa itu? Hai, Bukan ibadahnya mas sekalian Bukan ibadah, musibah Musibah itu Bukan masalah gratisnya Tapi musibahnya itu La ilaha illallah Makanya jangan sering-sering ke pasar Kalau ada kebutuhan Kalau beli-beli cepat pulang Jangan duduk-duduk di pasar enaknya. Oh istrinya si Anu cantik, si Anu cantik. Memang ibu-ibu kalau ke pasar, Masya Allah, cantik sekali. Malu kalau tidak pakai make up yang mahal. Baju yang menampilkan, nampak semua apa-apanya, belekuk-lekuknya, Uh, Bu, rasa orang, Kesiannya. Tapi kalau di rumah, ibu-ibu jangan dibungkus dirinya. Buat tertarik suaminya itu ibadah. Makanya kalau orang sudah menikah, Biar tiap kali dia melakukan dalam rumah tangganya itu, itu ibadah terus. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita berhubungan suami istri, apakah ibadah? Nabi balik bertanya, apakah kata Nabi kalau dia berhubungan dengan bukan istrinya, apakah itu dosa? Kata mereka, iya dosa. Berarti kalau dia berhubungan dengan istrinya, ibadah? Ibadah. Jadi ibadah itu bukan malam Jumat saja. Kapan dia butuh? Silahkan. standby terus. Itu ibadah, ya. Menutup aurat ibadah, makan ibadah. Kapan dia makan? Dari yang halal, Allah perintah makan dari makanan yang halal. Dia makan yang halal, ibadah jelas. Itu memotong kuku ibadah, memandang istri ibadah. Tapi kalau pinggir jalan, hai kebalikannya, begitu jamaah sekalian. Jadi, itu kesimpulannya. Jadi, ini karena waktu kita singkat. Ini baru pembukaan. Iya. Karena tentang hakikat kehidupan kita ini mempelajarinya seumur hidup. karena itu Nabi ketika di Mekah 13 tahun dia ngajari jamaah tentang apa? Mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. Perintah ibadah ini. Sampai di Madinah lagi. Jadi itu terus menurut kita pelajari ya. Jadi jamaah sekalian inti dari pembahasan kita bahwa hakikat hidup kita ini diciptakan Allah ke bumi hanya untuk beribadah kepadanya. Dan ingat kita hidup pasti akan meninggal. Dan hakikat selanjutnya adalah hidup kita di akhirat. Karena itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan negeri akhirat. Itu akhir dari kehidupan yang sebenarnya. Cuma akhir dari kehidupan sebenarnya cuma dua jalannya. Apakah ke neraka atau ke sorga. Tinggal kita pilih. Usaha kita di dunia. Itu adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Karena itu zaman sekalian. Sepanjang hayat masih dikandung badan, sempatkan betul-betul kita untuk beribadah kepada Allah. Apa yang kita mampu. Ketika ada ibadah, lakukan. Jangan menunda ketika kita sudah mau meninggal dunia. Demikian barangkali Allah Ta'ala A'lam. Ya Quran dan Nabi yang saya minta maafkan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.